Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya. Dimanapun saudara-saudara ada. Seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik ini ada berita ya yang sekiranya ini memalukan lah. Ya. Nah, ini saya ambil dari media online demokrasi news.id Dengan judul Wallah gedung parlemen dikepun masa tolak BBM naik DPR justru rayakan ulang tahun puan dan setel lagu jamrut di rapat paripurna Momeng unik terjadi saat rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI Dalam rapat itu menggemalan tunan lagu jamrut berjudul Selamat Ulang Tahun Lagu tersebut diputar di Usai Pidato Ketua DPR RI Puan Maharani terkait FUT ke-77 DPR RI. Namun, lagu itu bukan diperuntukkan merayakan ulang tahun lembaga DPR RI, melainkan Ketua DPR RI Puan Maharani. Kami seluruh peserta sidang dan undangan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ketua DPR RI Ibu Dr. Honoris Kaus Puan Maharani ucap pemandu rapat dalam sidang Paripurna selasa 6 September 2022. Kepada Puan, pemandu itu melantungkan harapan yang baik. Semoga panjang umur, sehat dan sukses selalu serta dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tandasnya. Setelah memberikan doa, lagu Janrud berjudul Selamat Ulang Tahun menggemakan ruang Sidang paripurna. Sontak para peserta rapat langsung berdiri dan bertepuk tangan. Sejatinya rapat paripurna keempat masa persidangan 1 tahun 2022-2023 mengagendakan pidato Ketua DPR RI dalam rangka HUT ke-77 DPR RI. Dan pengambilan keputusan atas RUU pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2021. Di sisi lain, masa mahasiswa dan buruh menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di depan komplek gedung Parlemen Senayan. Mereka juga ingin bertemu dengan Ketua DPR Puan Maharani untuk menyampaikan aspirasinya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengucapkan selamat ulang tahun ke-77 DPR RI dan juga sekaligus ulang tahun Ketua DPR RI Puan Maharani yang ke-49 tahun hari ini. Ya. Ucapan disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI khusus dengan agenda pidato Ketua DPR RI dalam rangka HUT ke-77 DPR RI dan penyampaian laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2021-2022 serta rapat paripurna RI ke-4 masa persidangan pertama tahun. Sidang 2022-2023 dengan agenda pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2021. Nah ini ya dari undercover.id. Di situ ada tulisan ada demo buru di depan gedung DPR. Puan rayakan ulang tahun dalam rapat paripurna. Dapat kejutan putar lagu Jamrud. Nah, baik kita bahas sedikit kawan ya Nah hal-hal yang seperti inilah yang membuat miris ya dan memalukan. Di satu sisi ya di sini ada rakyat ya masih ada dua kelompok yang turun ke jalan yaitu mahasiswa dan buruh ya. untuk menyampaikan aspirasi terkait kenaikan BBM. Artinya, mahasiswa dambur ini menuju ke DPR RI untuk menyampaikan aspirasi ini dengan harapan agar suara mereka didengarkan oleh para wakil rakyat yang terhormat yang ada di parlemen. Namun ternyata di waktu yang bersamaan mereka malah ya bersenang-senang. Inilah bedanya kawan, di saat rakyat aksi demo di tempat panas mau menyampaikan aspirasi, tapi di sisi lain wakilnya, wakil rakyat DPR ini yang dipilih oleh rakyat malah bersenang-senang di dalam ruang berasi. Inilah kawan, kalau mau kalau memilih pemimpin di parlemen rakyat sendiri yang pilih. Jadi kalau rakyat sengsara ya, kalian sendiri yang pilih. Nah karena apa? Karena dalam pemilihan, ya legislatif maupun yang lain, ya warga sudah dikasih duit, bukan rahasia umum lagi. Untuk mencoblos, nah setelah itu kalian tidak perlu lagi salahkan DPR, karena kalian yang pilih. Jadi memang serba dilema. Kita menuntut DPR RI baik. Ya. Kita mencoblos dia. Jadi ini anggota Dewan ini kalau mau pemilu. Oh, mau rengek-rengek, mau ngemis. Bahkan dia datang ke rumah-rumah pelosok-pelosok, ke lorong-lorong. Mau ngemis-ngemis suara agar dipilih. Nah sekarang oh, lihatlah hasilnya itu. Wakil rakyat kita pilih itu. Di saat rakyatnya, warganya mendatangi mereka untuk berkelu kesah, eh, ditahan sama polisi. Dipagari oleh polisi. Padahal seharusnya itu, sebaiknya itu. Kalian, para anggota parlemen, kalau ada rakyatmu demo seperti itu, kalian datangi. Datangi dulu, ya, kalau bisa panas ikut panas-panasan lah. Mereka orang banyak, Dengarkan dan berikan jawabannya. Nah setelah sudah datangi. Masih ada waktu. Ajaklah perwakilan. Duduk diskusi sama-sama. Tapi kalau kita lihat ini berita. Simak ini berita. Ya. Aksi demo ini panas-panasan hak Nah. Ketua DPR RI dan jajarannya. Malah. Ya kan. Begitu di dalam ruang berasih entahlah. Nah ini dilihat oleh seluruh Indonesia yang, yang, non yang nonton ini ya rakyat Indonesia yang nonton tentara, polisi yang nonton ini. Bagaimana pendapat rakyat? Bagaimana pendapat tentara yang masih aktif ini? Kalau melihat begini, bagaimana pendapat polisi yang masih aktif? Kau lihat nih, rakyat yang menggaji kalian tuh. Ya tentara polisi masih gaji ya, gaji kalian itu kan dari rakyat tuh. Dari banyak rakyat. Anggota DPR juga gajinya dari rakyat. Nah sekarang rakyat yang menggaji kalian ini mau menyampaikan aspirasi. Tetapi yang diperlembengkan di gaji rakyat begini kegiatannya. Lama ini kawan, kayaknya gak lama ini. Akan ramai ini nah ini mempertontonkan sesuatu yang sangat memalukan, sangat memalukan. Makanya ya saya ajaklah seluruh jenderal-jenderal yang mau bawa pasukan, jenderal tentara, jenderal polisi lihat tuh di parlemen dan lihat rakyat. Jadi jangan salahkan rakyat jika anarkis, jangan. Karena mereka mau mengadu. Tanpa mereka mengadu. Ya begitu kegiatannya. Yang salahkan rakyat. Karena tanpa rakyat kalian semua bukan siapa-siapa. Wahai para pejabat. Tanpa adanya rakyat. Kalian tidak akan dapat gaji kalian tuh Tidak ada. Tidak ada. Eh, rakyat juga. Kalian itu ya. Kalau mau mencoblos, kalau tidak ada duitnya itu calon-calon pemimpin yang jujur, kalian tidak coblos. Tapi kalian lebih mengutamakan murid yang menggunakan uang, yang rasakan sendirilah. Akhirnya begitu juga. Makanya saya pernah bilang, selama kekuasaan itu menggunakan uang, rakyat akan jadi jongos dan sengsara. Kita lihat intinya ke depan kawan, bagikan videonya. videonya